WhatsApp di tangan pengharapan hari ini, tim Peduli Sama akan membagikan paket berupa helm. Kepada saudara-saudara kita, membutuhkan. Nah, ini kita dalam persiapan untuk loading paketnya ke dalam mobil, dan kita siap-siap berangkat -siap untuk membagikannya. Begitu, let's go! Sikat! Lalu itu, aku uh, sempat hidup sendiri ya, jadi nggak uh, ada pekerjaan apa-apa, jadi saya daftar uh, GREV <tuh> dari waktu itu, tahun 2016. Dari situ, sampai sekarang Alhamdulillah, sampai saya <tuh> masih, masih uh, lanjut ke rumah tangan, juga masih aktif uh, dalam OJOL ini. Masa dulu, kita sangat terbantu bahwa kita bisa menyukupi anak istri lah untuk masa lalu ya dia di di dua tahun yang lalu sebelum corona lah setelah korona, masa corona ini kami benar-benar harus puji baku. main-main main waktu mainnya kita benar-benar harus tahu tempat yang rame yang tidak kalau enggak kita nggak bawa uang untuk ke rumah untuk saat ini kalau keseharian narik itu lumayan rame tergantung niat kita untuk sehari harinya itu ya kita gigih atau tidak di jalan ya kalau kita mungkin banyak istirahat ya, mungkin pendapatan kita sedikit. Tapi kita perlu istirahat juga karena buat stamina ya. Pendapatan sehari itu 225 dari insentif kita nyari 13 order dibayar kita sehari 225 ratus Dari situ dalam sehari kita bisa nyari lima, uh, bisa dapat mm, paling kotor empat ribu sehari. Terima kasih ya. mm -mm bisa 500 kalau misalkan lagi rezekinya bagus orang-orang pada ngasih uang tip Bisa nyampe 500 sehari itu. Itu cuma bertahan tahun 2020 bulan Maret langsung pas pandemi anjlok insentifnya hilang. Hmm. Jadi kalau sekarang kalau buat naro buat tabung itu mungkin nggak ada ya. Karena buat pas buat sehari-hari Buat bayar kontrakan, buat sekolah anak, buat jajan anak Itu lebih dari cukup sih Tapi kebanyakan minus juga Kayak gitu Ya kami sih terima kasih banyak atas bantuannya dari Om Dan di, dari ya mana? Ya, tangan pengharapan banyak, banyak terima kasih Karena banyak yang kita ini ya berharap banget bantuan dari pemerintah atau dari manapun Karena untuk saat ini Kau ini tidak bisa diharapkan tidak bisa diharapkan pak, karena benar-benar Kita bisa bawa pulang ke rumah Tenno ya no Untuk saat ini Karena memang dapat satu, dua, tiga enam 9.600 sekian, cuma dapat sekian Buat makan aja Bayar motor pun ya bisa Orang tahunya pun Ojol itu dapat uang pada ke Saya aja dari pagi ini, belum Hari ini, hari ini Nunggu malam aja Kami benar-benar harus gimana ya? Setelah Corona ya. Kalau cara mengatasinya ya kita mungkin cari pekerjaan lain selain dari Grab ya. Mungkin ada teman ngajak untuk kerja bangunan ya saya ikut. Mungkin ada buat pasang-pasang apa saya ikut. Gitu aja sih. Makanya waktu saya ada rezekinya saya pelan-pelan ngebangun, bukan ngebangun ya, ngerintis jualan. Ada rezeki bagus-bagusnya narik sampai kita si butuhah lah di angka 100 120.000 kita bisa pulang bersih. Saya kumpulin, saya bikin warung. Tapi kan teman-teman yang lain tidak banyak berpikir ke sana. Pikir hari, hari ini dapat rezeki habis beli beras ini semua. Ya kan, tapi kalau bukan saya bagian diri, saya berpikir ke depan. Karena masa pasti ada masanya. A, A, buat beli beras bisa pinjam sampai ada minggu. buat aku beli berasan. Jadi, orang kalau saya, saya tadi langsung telepon, ya aku OTW. Karena Sangat-sangat membantu, ada hati kita membuat hati kita tuh gembira bahwa ada yang merhatiin kita. di tangan pengharapan ini, membuat kami gembira, oh ada loh, yang merhatiin kita. Belum, tahu, belum tentu orang. Sangat membantu sekali ya buat saya, karena kan helm-helm mungkin, helm grab yang udah kita punya mungkin udah pada jelek ya. Dengan adanya tangan harapan ini, bantuan ini sangat berguna buat saya, buat semua. Itu sangat berguna sekali itu ya. Dapat bantuan helm dari Tangan Harapan ini. Ee, jadi kita e, ada untuk pergantian helm juga. Kayak misalkan helm kita posisi hujan basah kan kita nggak mungkin pakai helm yang basah-basah atau buat customer e, basah juga gitu kan. Maaf aku beli helm tapi aku nggak belum mampu beli helm ma. Ada yang ngasih ini. <supai> helm aku udah <dajun>. Lihat <laughs> Kadang-kadang pernah nangis aku, Tuh banyak binatang ya. Kayak ray, apa rayap gitu. Ya? segini gini juga ya. Peduli sesama, mari Orang yang bekerja keras hidupnya jauh lebih bertelas. Karena Tuhan akan mengangkat derajatnya ke atas bagi umatnya yang pantas. Setulus hati kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sampai saat ini masih terus mensupport program peduli sesama hingga kami dapat membantu masyarakat yang membutuhkan. Bagi Bapak-Ibu yang ingin terus mensupport program Peduli sesama, dapat mengirimkannya melalui nomor rekening di bawah ini. Ketulus hati, kami mengucapkan terima kasih buat taburan kasih Bapak-Ibu semuanya. Terima kasih. Live a better life.